Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video daripada teman-teman sekalian ya ada kiriman daripada teman-teman sekalian 4 hari yang lalu ini videonya guys yaitu banjir ya banjir ataupun musibah yang Allah turunkan di Malaysia di Indonesia dan banyak tempat lagi dan itu merupakan dugaan bagi kita semua guys ya dan bagaimana kita menyikapinya bagaimana istilahnya respon kita terhadap hal demikian ya kan terhadap korban-korbannya seperti itu dan Masya Allah ya Allah akbar Kita tidak boleh menyangkal bahwasannya di akhir tahun Setiap akhir tahun pasti ada bencana-bencana dan bencana guys ya Begitulah ya kehidupan di dunia ini Yang mana ya kan semua itu terjadi ke atas kehendak Allah Dan semua itu juga karena campur tangan daripada manusia Maksudnya manusia melakukan hal-hal kemaksiatan dan juga hal-hal yang tidak baik membuang sampah sembarangan, semua istilahnya macam pokok-pokok besar dah ditebang sehingga penyerapannya pun kurang. Macam itulah guys ya. Dan semoga kita tetap bersikukuh dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini daripada channel Nur Muhammad guys ya. Di sini dahsyat banjir di Jertih Terengganu, bandar hampir lumpuh. Jom kita tengok guys ya tapi sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah kepada semua orang yang terkena musibah ini di Indonesia maupun di Malaysia dan seluruh dunia. Alhadhihi niyahu bikullinatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Malikiyawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Semoga mereka semua diberikan ketabahan, kesabaran, dan ingat bahwasannya di setiap ada musibah pasti akan ada hikmah yang sangat besar nantinya, ya guys. Ya, nah, jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Jangan lupa, guys, subscribe, guys. Maluman Allah awal kejadian banjir yang semakin memburuk yang sedang berlaku di sekitar jetih Terengganu. Berikut merupakan rakaman dan tangkap layar daripada orang awam di lokasi banjir. Allah. Sampai ke paha ya guys, ya. Airnya, ya. Oh, my God. Ya Allah. Lagi-lagi, lagi oke. Ini di derek ya, guys? Ya, ada talinya ini, guys. Ya Allah. Sangat-sangat ini ya guys Banyak sekali airnya guys Allah oh, oh rumah siapa ini guys Allah Ya Allah Kedai ke rumah Ke tak paham juga lah guys ya Oh ini ini belum belum Oh, ada yang terdampak di sini juga, tapi enggak begitu parah ya, enggak seperti yang tadi. Ya Allah. Wah, ya ya ya Oh, air di Mosara ni rumah orang ni tengok tiha. Nak tenggelam dah rumah ni air ni. Ya Allah. Demok Sara, Mok Sara. Buat hamba bergetih ni. Tengok air dia ha. dia nak gerak mana ni? Tengok rumah wei, jual ya, bila nak hanyut dah rumah ni. Allah. Ha. Ai kalau pusat jetih ni, melebihi pada parah bahaya ni. Hanyut habis dah rumah ni. Ya Allah, oh guys, kita tengok di sini, guys. Oh, ini rumah ya, guys ya, Ya Allah. udah di Ya Allah, ini ini mungkin surut agak surut ya. Allah, Abih, oh, anyu iya, umah nih, nih. Ini tadi kayaknya tadi ya. yang okay. yang tadi itu, guys ya. <laughs> Sampai sini dia, Ya Allah, rumahnya siapa itu? Oh. Allah amin. Jadi seperti ini ya suasana di sana guys masa banjir Singur ini. Sih luat toping lagi. Sih lu. Yuk, siapa lagi <laughs> bangun ini? Yo. Pakak, pakak tuh jualan nah, oh. manusia itu. Oh. Ini mungkin nah, tadi kerja ya guys. Okay. Jangan sampai lah kalau rumah. Oh, jatuh lagi. Jatuh. Oh ni hanyut dah ni. Ada la tu yang boleh Ya Allah. Kasianlah ya Allah. Kereta hanyut habis dah. Kereta glory apa boleh menjadi hanyut dah. Iyalah. Ha itu nyarinya nanti gimana ya guys ya. Oh dah ada jadi ni. Apa-apa ni baru jumpa ni. Ha. Ini dia, dia baru ketemu ni. Uh. Ha. Oh dekat dia lalu situ di lama. Oh dah ya Honda. Ada dua, ko. Dios. Dios. Allah. Habis seler oh je ni. Geto motor rumah orang habis dah. Selah habis dah. Mungkin hujannya itu enggak berhenti-berhenti ya guys. Ya berapa hari enggak berhenti gitu ya guys ya. Allahu Akbar. Eh? Ya Allah Akbar. Si pampak alulito, kasihlah alulito. Oke. Kau Yang lumpur. di sini masih dalam tu, masih kan dalam sini guys ya. Tapi yang di uh, sini agak tinggi mungkin jadi enggak begitu terdampak ya. Betul. Masih bercahaya naik lagi tak tahu lah. Allahu Akbar. Yang sana itu, guys, yang masjid tadi itu lumpuh. ya Allah. Ini Ambil. bukan hampir lumpuh, tapi lumpuh, lumpuh juga, guys. Ya, masjid. bisa dikatakan daerah-daerah sininya lumpuh, ini guys. Gak bisa ngapa-ngapain, ini desa Oke, okay. jadi mungkin mau evakuasi juga ada food di sini. Ya Allah, guys kita boleh tengok lah kasihan kalau yang dalam-dalam macam itu guys ya Ya Allah hey, Abang Abang Oke okay. mana nih? macam dekat mall. Dekat tepat parking, nah Ya Allah sampai kayak gini, guys. Allahu akbar. Oke okay guys, itu tadi ya banjir di Jerti Terengganu. Semoga yang terdampak diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apapun yang hilang atau apa-apapun ya yang terkena dampak nih semoga Allah mengganti dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan Banyak-banyak istighfar ya karena apa-apapun ya semua yang Allah berikan itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberi ujian kepada kita Kadang Allah subhanahu wa ta'ala sayangkan kepada kita sehingga kita kembali lagi kepada Allah dan senantiasa beristighfar jadi mulai sekarang saya saya kurang paham juga guys, wabarakatuh ya. Karena setiap musibah dan semua kejadian itu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa menolak bala dengan apa dengan sedekah dengan istighfar memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke okay guys, di sini ada video lagi di balik istilahnya tadi banjiran banyak sekali ada beberapa rekaman yang Allahu akbar gak ngerti kenapa gitu guys ya Tapi Masya Allah ya orang-orang yang seperti ini tetap bahagia walaupun terkena banjir macam tuh Kita tengok guys ya Yaitu kelakuan lucu rakyat Malaysia di lokasi banjir Jom Jangan lupa guys subscribe Masuk musim tengkujuh, beberapa negeri di negara ini dilanda Allah. musim bahan banjir Namun rakyat Malaysia tetap tenang menghadapinya Malah terakam beberapa klip video memaparkan gelagat netizen di lokasi banjir <tuk> yang mencuri perhatian Allahu Akbar Wah ya. oh belut ya Allah Oh my god, malang gede malang banget, malang eh, malang enak malang banget itu aduh. Gimana ya guys ya, abis kita istilahnya sedih gitu ya Kan melihat orang-orang di sana dan di sini guys ya, kelakuan rakyat Malaysia yang tetap tenang, tetap tegar gitu guys ya Allahu akbar Biasanya anak-anak main ini nih, bapak-bapak ya guys ya, ya Allah ini banjir besut 2022 ya Allah guys. Ada aja kelakuannya ya. Ini ngapain Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya itu guys? Jijiki. Allah akbar. Ini menyelam ceritanya ke ini dasar lautan ini guys ya Allah. Iya Iyakah? Betul ke ni guys? Makan roti celuk air banjir Tak lah Takkanlah begitu Takkanlah begitu Kotok lah ah, Terbaik, terbaik, terbaik Hahaha ya Allah ada-ada aja ya Allah kelakuan orang-orang Malaysia ini Oke, okay. kawat melok demo ya tetap aja lah bah <laughs> aduh guys bukannya gimana ya ini ini ini nggak nggak bisa nggak bisa gitu loh. Mau dibuang dari dalam keluar itu tetap dari samping kanan samping kiri semuanya kena. Ya Allah, lucu banget sih. Oh my God, tetap ini tetap. Suasana tambah seronok guys kalau ada air air macam ini kan. Ya Allah. Oh bacik, oh my god, mancing sekalian. Mantap. Dapat ikan. Eh dapat guys. Allah, tak dapat, tak dapat. Alah lahlah la seronok sangatlah bacik ni menikmati suasana kan. Sekarang banyak tempat wisata-wisata yang banjir macam ni guys ya. Allahu akbar, memanglah. mana ya kita nak keadaan macam ni tu kita tak boleh menertawakan pun tak boleh tapi emang lucu gitu Allahu akbar itulah eh, tukang masuk nak goreng lapau ni nah hmm. elo udah jadi katok eh eh eh eh eh goddo bah ada lain eh, eh. eh. eh. Oh my god, dapat lele. Wah, gede banget. Lumayan itu guys ya. Buat makan. Oh, gede guys. Oh, langsung dimakan. Oh, bukan ini guys. Tak kira lelenya tadi. Qiu awan bintang dan bentangan senja. Ya, jajah kesukaran dia tinggi juga 3.4 apa ni apa ni eh ya, awas apa ni jangan silap eh baik oh lagi sekali alamak dampaknya bukannya Bukan entrinya bukan yang dapatkan bukannya selanya pun ya Allah percikan besar yang terjadi di Betul sini fotolah macam ana nak healing ni <laughs> Ada yang serius kayak gini ya Udah tahu banjir gitu Menikmati mereka ya Allah Mau, cuman, mau macam mana lagi kan Putri doyong Putri doyong Ada aja Allah Roti canai Masih berlepak-lepak macam tu guys Berlepak-lepak macam tu eh Ceronok betul lah. Oh Eh baru-baru nampak tu guys Kereta macam ni eh Allahu Akbar kereta musim banjir betul lah. Kan? Okay budak budak tengok TV lagi Ya Allah bukannya padam padam listrik kan? Padam listrik guys atau macam mana guys? Weh ini dah settle ni dia dah ada punya macam ni lah siap sihat untuk banjir lah tentu kan. Ya takkanlah Dan Tak tak tak dia tak minum dia tak minum akak ni tak minum 1000 jiwa Tiup awan minda ya Allah Dan tuntangkan senja Kalau saya macam ni tak sihat lagi Kalau begitu hari ni saya meraporkan sesi sucini ada banyak buaya <laughs> ya Banyak penatasi Ini buaya-buaya Buaya-buaya darat Buaya-buaya darat Ya Allah Ya Allah Allahu Akbar Lepas sedih kita tengok ya Kelakuan-kelakuan lucu yang ada Di Malaysia ya meskipun banjir mereka tuh tetap maksudnya tegar macam menikmati ya kan Allahu akbar semoga Allah Subhanahu wa ya memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang-orang yang tertimpa musibah ini guys ya yang mendapatkan ujian ini semoga Allah Subhanahu wa memberikan ganti yang lebih baik lagi amin amin ya rabbal alamin oke okay, guys mungkin itu saja video kali ini ya sedih tapi yang mau gimana lagi ya kan rakyatnya yang di sana malah buat hal-hal lucu macam tuh guys. Tak tahulah saya nak sedih awal-awal sedih macam tuh, lepas tu tengok mereka ni terhibur macam tuh. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah guys ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan Segala musibah dan juga Bencana, rentangan Dan selain sebagainya guys Kepada kita dan keluarga kita Oke okay, itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Saya Abang bin diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh